Dalam yang pernah kurasa wow. Hasrat hanya untukmu Terlukis manis wow. Dalam merenungan jiwamu Jiwaku menyatu Sedalam wow. yang hidup biarkanlah ku rasakan uh, hangatnya sentuhan nasi kuning eh nasi padang bawa oh. lari diriku eh lari kisah putih hati ini wow kalian sablon ada ada ini ada beli HP tabungan 2 tahun untuk beli HP tapi ternyata uh -oh. tidak bisa juga uh -oh. Huh. oh Saya ada viola paling. Kuy. Dek tahu apa namanya nih? Viola Bisa gimana? Bisa, saya dapat di tong sampah di sana tadi. Atau. Oke okay, saya ambil, saya bilang, lihat musik ini okay. Bagus juga Biarkanlah <tuk> Biarkanlah Ku rasakan Hangatnya Sentuhan Begitu mainnya, <tuk> Dik? <Tidak begitu>, <tuk> oh, bagaimana caranya? Kalau gue pecahkan teteh wajib Oh, pakai ini, Dik? Astaga Oh, pakai karaoke tadi <tuk> Ini. Coba digesek nih. Oke. Okay. Oh, sabar deh. Uh oh Akan Bi, oh. oh. Saya tidak sih Oh, oh. oh. Oke okay. Biar, saya pakai ini saya Saya beli nasi kuning di sana Nasi kuning tegar itu hey. Iya, di, di sana Oke okay. Terima kasih, Nah Sebentar, saya, saya, saya mau main dulu lagu untuk kalian no. Karena sudah baik, tuh Makasih, Nek nah. Iya, boleh Lagu apa, bagus Tadi saya kuasai itu. Aduh Biasanya saya bagus kalau nyanyi Kalau main gitar uh -oh. apa kayaknya saya belum berdoa deh sebelum belum berdoa tadi dik belum saya berdoa dulu bisa jadi juga tapi biasanya berdoa juga saya sebelum melakukan sesuatu berdoa saya keluar rumah tadi berdoa ambil sampah berdoa okay. uh, semuanya saya lakukan dengan berdoa Oke. Okay. tapi tadi saya belum berdoa <laughs> itu mungkin jelek saya coba berdoa dulu dik okay. <coughs> bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminorohmanirrohim alikiyamidin yakana berdua yakana setain mihdina syurah taul mestaqim syurah taul azina alhamdulillahim ta gair ma'udub amin pokoknya pasti bagus ini sama oke okay. oh saya ada lagu kesukaan lagu india saya suka suka lagu india saya suka suka lagu india tidak apa apa saya lagu india saya biola tapi Kenapa apa itu apa biola saya coba. saya coba Saya coba saja tuh. Biasanya kalau saya sudah berdoa, saya dapat juga sesuatu juga langsung. Kemarin saya dapat beca. Habis berdoa, becanya langsung bisa saya bawa. Lagu ini, kayak muskuran Tahu lagu muskuran? Saya coba nah bismillahirrahmanirrahim hah? oh bagus sih baru aku pikir kita unik aduh, iklan. Oh, bagus? iya serius? berarti dia bawa oh, bisa jadi gar berdua ya oke okay. itu saya bilang, kemarin saya tidak bisa bawa beca tiba-tiba saya habis berdua, eh, langsung bisa bawa beca balap-balap berarti -balap. nah, itu bagus bagus sekali kak ah, serius? bohong ya, masih bohong oh, no. Oh, cari jodoh ya. <laughs> iya, tapi saya tidak mau cari jodoh deh. Kan Indonesia cari jodoh karena jodoh sudah ada di sini kamu. <laughs> karena jodoh sudah ada di sini kamu. <laughs> Kayak Romantis.